Sebelum kita ke ramalan yang sini saya informasikan terlebih dahulu, bahwasannya ramalan ini bersifat umum, tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kalian cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang empat zodiak yang paling beruntung keuangannya meningkat, rezekinya meningkat, serta doanya terkabul di tahun 2021.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 yang keuangannya meningkat, rezekinya meningkat serta doanya terkabul di tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang paling beruntung di tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Ini saja kita membuka dan membacakannya. itu zodiak yang pertama adalah nine of one ataupun 9 tongkat untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang gimana di sini dikategorikan seorang libra merupakan sosok seseorang yang paling beruntung meskinya meningkat keuangannya meningkat serta doanya terkabul di tahun 2021 di sini digambarkan rezeki seorang libra meningkat keuangan seorang libra meningkat yang gimana di sini seorang libra membuat suatu usaha yang dimana sini usaha libra sendiri atas kerja keras seorang libra sendiri dan di disini apapun yang dilakukan oleh seorang libra akan membuahkan hasil di tahun 2021 dan, dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diaktikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari libra sendiri dan di sini menggambarkan seorang libra merupakan sosok seseorang yang paling beruntung, keuangan meningkat, rezeki meningkat, serta doanya terkabul di tahun 2021. Yang dimana di sini seorang libra membuat suatu usaha yang didukung dan disebut oleh orang terdekat serta orang tua libra sendiri. Dan di sini seorang libra belajar dari orang lain dan belajar dari orang tua libra sendiri. Dan tukar kesimpulannya adalah. The Hero Pen. Secara umumnya The Hero Pen itu diartikan ada di setiap tokoh agama orang yang taat aturan orang yang disiplin dan orang yang bersungguh-sungguh. Dan jika kartu The Hero Pen kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang libra merupakan orang yang bersungguh-sungguh taat aturan tak disiplin dan orang yang patuh kepada agama yang dimana di sini dikatakan seorang libra membuat suatu usaha yang didukungkan oleh orang dan dan disini usahanya akan berhasil serta di disini dikategorikan seorang libra orang yang paling beruntung rezekinya meningkat keuangannya meningkat dan doanya terkabul di tahun 2021 dan untuk zodiak yang kedua adalah six of one ataupun enam tongkat untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana disini dikategorikan seorang cancer merupakan sosok-seseorang -sosok yang paling beruntung, rezekinya meningkat, keuangannya meningkat, serta doanya terkabul di tahun 2021. Di sini digambarkan bahwasannya, seorang cancer akan mendapatkan pencapaian kemenangan di dalam kategori karir, pencapaian keberhasilan di dalam kategori karir pekerjaan, yang dimana di sini mendongkrak keuangan, mendongkrak kehidupan, serta finansial seorang cancer akan lebih bagus di tahun 2021 dan disini tidak luput dengan doa seorang cancer yang selalu ia panjatkan di setiap langkahnya dan untuk support energinya adalah Queen of kak secara umumnya Queen of kak itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan seorang cancer dan di disini menggambarkan sosok keberhasilan seorang cancer ia dapatkan dengan kesungguhan dengan berdoa yang dimana di sini didukung penuh oleh seorang sahabat orang tua dan disinilah seorang pasangan juga merupakan sosok seseorang yang menjadi penyemangat kepada seorang cancer sehingga disini seorang cancer mendapatkan kategori seseorang yang paling beruntung keuangan meningkat rezeki meningkat serta doanya terkabul di tahun 2021 dan jika kartu di keaktunya kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di disini menggambarkan kesungguhan seorang cancer untuk mendapatkan keberhasilan menjalani kehidupan di tahun 2021 akan bisa ia nikmati akan bisa ia wujudkan serta doanya terkabul di sini yang dimana didukung oleh seorang pasangan sahabat serta orang tua cancer sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah 9 Nine of Swords ataupun 9 pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang paling beruntung, rezekinya meningkat, keuangannya meningkat, serta doanya terkabul di tahun 2021. Di sini terjadi dikarenakan seorang Virgo selalu memikirkan dan membuat ide di pertengahan malam, serta di sini seorang Virgo memanjatkan doa di pertiga malam, sehingga di sini doanya akan terkabul, rezekinya meningkat di tahun 2021 dengan ide yang ia susun serta ia lakukan dengan kesungguhan hati dan untuk support energinya adalah kenaik open tackle. Secara umumnya kenaik open tackle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang lebih dekat dengan Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan kesuksesan keberhasilan yang didapatkan oleh seorang Virgo serta doanya akan terkabul di tahun 2021. Dikarenakan kesungguhannya, dikarenakan ketekunannya serta dikarenakan Seorang sahabat pasangan ataupun saudara selalu mendukung seorang Virgo dalam setiap langkah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu di Eropa yang kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan, seorang Virgo melakukan suatu usaha dengan memanjatkan doa yang dimana di sini selalu ia renungi di pertiga malam, sehingga di sini seorang Virgo akan mendapatkan keberhasilan terus meningkat keuangan meningkat dan doanya terkabul yang didukung oleh seorang sahabat saudara ataupun orang-orang terdekat Virgo sendiri dan untuk jodek yang keempat adalah two cup ataupun dua piala. untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang bersedia Pisces yang dimana disini digambarkan seorang Pisces merupakan sosok-seseorang -sosok yang paling beruntung doanya terkabul meskipun meningkat keuangannya meningkat di tahun 2021 itu terjadi dikarenakan ada dua hal yang pertama seorang Pisces selalu melakukan usaha yang ia yakin ini mendapatkan income ataupun dapat meningkatkan keuangannya serta meningkatkan kehidupannya di tahun 2021 dan di sini juga seorang Pisces membuka suatu usaha yang dimana usaha tambahan bersama seorang pasangan dan di sini seorang pasangan akan selalu mendukung seorang Pisces serta doa seorang pasangan bersama seorang Pisces akan terkabul di tahun 2021 yang gimana di sini keuangan serta rezekinya akan meningkat, dan untuk support energinya adalah king of pentacle. Secara umumnya, king of pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang, kiranya seseorang yang sudah dewasa, dan seseorang yang lebih tua dari bisnis sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang bisnis bersama-sama pasangan merupakan sosok orang yang paling beruntung. Doanya terkabul, rezekinya meningkat, keuangannya meningkat, yang dimana di sini melakukan usaha. Dengan dukungan dorongan serta doa dari orang tua Pisces, serta orang tua pasangan Pisces sendiri, dan jika kartu di Eropa kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kesungguhan, kedisiplinan seorang Pisces bersama seorang pasangan, serta ketaatan seorang Pisces bersama seorang pasangan dalam memanjakan doa akan terwujud dan akan berhasil di tahun 2021 yang dimana di sini melakukan suatu usaha dengan disiplin serta didukung oleh orang tua, didoakan oleh orang tua Pisces bersama orang tua pasangan Pisces sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang paling beruntung, keuangan meningkat, rezeki meningkat serta doanya terkabul di tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra, yang kedua zodiak Cancer, yang ketiga zodiak Virgo, dan yang keempat adalah zodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang paling beruntung. Keuangan meningkat, rezeki meningkat dan doanya terkabul di tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.